Halo guys, jumpa lagi seperti biasa guys ya masih bersama saya guys ya lagi dan lagi nih ya, yuk kita bermain di Sweet Bonanza nih guys, ya, semoga kita dapat buah buahan mateng guys ya. Di sini aku modal 123 guys ya 123 ribu masih nih guys ya 123 ribu nih ya, dan Kali ini aku bakalan berbagi lagi ya pola terbaru untuk bermain di Sweet Bonanza ya, semoga profit. Di sini aku di awal awal ya, seperti biasa ya spin manual dulu. cuman di sini spin manualnya pendek aja guys ya tiga kali doang. Udah kelar, di sini aku naikkan bet langsung ke uh, 3000 ya guys, 3000 3000, di sini aku langsung tarik panjang guys ya, 70 putaran otomatis di quick spin, <tuh> 70 putaran otomatis di quick spin, apakah kakek dikasih kecuan, di sini 70 putaran nih, kita cek ombak dulu di awal-awalnya guys ya, semoga dapat free spin gratisan, di sini guys ya, kalau ngarepin perkalian di luar nggak mungkin guys ya, ini bonanza cok ya, bukan kakek <tuh> oke, okay, di sini kita kita pantau dulu ya. Ah, di di sini mantap-mantap. Saldo udah mulai dikurang-kurangin, Guys ya. <tuh> Saldo masih dikurang, masih belum profit. Oke, cakep, Skater 2, apel pecah, anggur boleh, Skater 3, satu lagi sep. Ah, dapat, Guys ya. Dikasih free spin pertama langsung di sini ya, 70 turbo, Eh, 70 turbo, 70 free spin ya tujuh puluh quick spin dapat fitur uh, pertama nih ya gratisan pertama kali cepet yang enggak konek anjir kali cepetnya numpang lewat doang cok astaga ah konek lo ah bagus konek ya siak kali cepet dua kali yang keduanya yang kena guys ya di sini totalnya seratus empat belas ribu ya. eh seratus empat belas ribu seratus empat belas putaran eh empat puluh putaran tapi saya sebut semua cok ya karena saya seasonal 114 perkalian, nah itu benar guys ya. 214 ribu, maian guys ya. Ini sempat tadi yang kedua nggak konek juga, uh meninggal ya cok, auto depresi cok ya. Kali cepet dua kali cok nggak konek, bagaimana usahanya? Ya kan? Nah cakep di sini kita langsung dapat ya, 241.000 tambah ini 18.000 jadi 251.000 dua spin terakhir anggurnya pecah. Pisang jeli biru, kali-kaliannya kali enam kali lumayan lah ya. 6x6, 38000, 289 last pin. Connect lu. Anjing, kali saya. Nanggung juga ya 289 tapi nggak apa-apa ya. Namanya juga gratisan guys ya. Namanya juga gratisan, yaudah di sini kita lanjutin lagi ya. 50 putaran lagi nih, kurang lebih di uh, quick spin 70 ya. Pola kedua nih guys ya. Di sini udah dapat profit, kayak 370 dari modal 123.000 ribu, guys ya. 123 ribu. Nah, di sini kita lihat nih pecahannya atau susunan buah-buahannya mateng, gak ya? Tadi kita dapat lah, lumayan lah ya. Dapat peristiun pertama, lumayan matengnya segitu, ya guys ya. Oke, jadi biayanya banyak banget, cok. Manggis, pisang lagi nih, enggak ya? Kayaknya pisang lagi, guys ya. 42.000. Eh, 42.000. 42 putaran lagi, guys ya. Habis saya sebut lagi, cok, cok. Dan seperti biasa untuk kalian bosku yang baru gabung atau baru singgah di channel ini Yang nonton video ini jangan lupa dibantu like, comment, share, sharenya guys ya Dan yang belum di subscribe, subscribe dulu Nyalakan juga notifikasi loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan ya Update terbaru setiap harinya dari kita guys ya Bermain di Sweet Bonanza yang biasa ya guys ya Oke, scatter 2 dan boleh nongol-nongol lagi di sini ya. 37 putaran lagi guys ya 37 putaran di sini aku bermain dengan dana kenakalan guys ya bukan dana dapur jadi untuk kalian semua bosku jangan sampai lah ya mau main atau mau deposit itu pakai uang kebutuhan sehari-hari cok bahaya coy janganlah ya kan ini cuma sebedar hiburan semata doang guys ya pelepas untuk jadi ya pakailah dana kenakalan atau uang lebih karena apa kalau kalau rungkat misalnya rungkat dapat free spin ya. dapat free spin di sini cakep free spin kedua guys ya <coughs> dapat pising kedua nih gratisan nih Oke kita gas kunci Oke pisang anggur kali tambah langsung dapat profit lagi sini dapat profit dapat tambahan nyawa di sini cakep sih 71.000 tambahan lima spin lagi bisa nah yang pertama terjadi ya kalaupun rungkat kalian pakai dana kenakalan itu enggak pala pusing banget coba kalau pakai dana yang untuk kebutuhan oke beli beras atau beli apa susah coba yang coba nomboknya di mana ya kalau dapat langsung kalau Kakak Meninggoy Oke okay, kali 8 sini konek guys ya Oke okay, jadi sini totalnya 15 putaran ya Dapat 5 spin lagi di dalam Dapat nice disini <coughs> Dengan pola singkup-singkup guys ya 3 manual di awal 70 quick spin Dapat 2 kali gratisan, Hmm Aduh gak konek tuh mikirnya Oke okay, 146.000 Banyak misnya, Oke okay, kita sentak anjir Kali 25 nya gak konek Pisang dey Konek lagi Oke okay, anggur mantep Alah, sebiji doang lagi ya, senang banget tuh. Kayak 12 semua ya, 18.000 angkut aja guys ya. 6 putaran lagi di sini. konekin lagi dong, please. Oi, 3 putaran terakhir. Cakep kayak 10, 4, 14, anggur pecah. Oke, okay, jelly biru. Oke, okay, pisang. Oke, okay, manggis, apel boleh. Nah, kau konek kok goli gocapnya ya, Meninggoy, Oke. Okay cakep 13800 dikalikan 64 tambah 8, 72. cakep dikasih sempaksional di sekitar kedua gitu ya gratisan nih B 3000 langsung 1,1 enggak tuh meninggoy pokoknya abis ini kita langsung wedi, guys ya cabut ya habisin dulu tapi ya auto-spinnya ya nanggung mubazir guys ya 1,1 dan disini totalnya 1,5 coy mantap dapat profit guys ya. dengan bola 3 plus 70 eh, 70 ya tiga manual tujuh putaran di quick spin guys ya double bet aktif ss aktif guys ya nah di sini ya eh oh, mantap banget cok <coughs> aduh bebat, tuh udah nyantai baiklah di sini ya kita habisin dulu ya putaran ini langsung kita cabut nanti habisnya dua putaran lagi di sini dan seperti biasa guys ya <coughs> makasih juga untuk kalian semua bosku yang udah selalu support channel ini ya guys ya dengan cara ya di like komen komen ya guys saya share juga guys ya makasih banyak loh guys ya Thank you, thank you, thank you. Di sini, oke, okay. wih, apanya, coy. anjim apanya nggak kau guys ya. Anggur itu, kalau yang kali gue ucap tadi, umpama lope yang pecah, boh, lebih gede lagi, coy, profitnya. Cuma nggak apa-apa lah ya, udah dikasih segini mah, udah beruntung banget. modal seratus, modal seratus cuman guys ya, langsung up 1,4 hampir 11 kali lipat lah, ya, 11 kali lipat dari modal kita, nice banget, dengan pola tiga manual 70 quick, guys ya. Di sini bakal aku langsung video ya guys ya. Terima kasih untuk kalian semua bosku. Kita jumpa lagi ya di next video dengan pola terbaru dari saya seperti biasa guys ya. Salam sejahtera dan bye bye. Thank you guys ya.